Salam sejahtera, isi kandungan dalam video ini adalah berdasarkan kepada buku Jump Coding untuk Science Computer, tingkatan 4 dan 5 yang ditulis oleh Ilene Che. Unit 2, Database untuk Player. Dalam unit ini kita akan pelajari tentang cara untuk membangunkan pangkalan data dan kita hubungkan pangkalan data tersebut dengan webpages menggunakan coding PHP. Kita akan bangunkan satu database yang mempunyai dua table. Table yang pertama dipanggil player, table yang kedua dipanggil order game. Jadi kandungan dalam table pertama player ialah player number, player name, contact last name, first name, phone, and city. Manakala order game, table order game mempunyai order number, game code, quantity ordered, each price, dan player number. Jadi apa yang berlaku ialah maklumat player number ni. Kita join kepada maklumat player number dalam order game. Okay, player order game table that join. Maksudnya di sini lepas kita join foreign key digunakan untuk menghubungkan dua table ni bersama-sama. Dan foreign key ni sebenarnya adalah satu field di dalam table yang merujuk kepada primary key dalam table yang lain. Itulah sebabnya kita gunakan arrow ni. Okay, anak panah ni untuk menunjukkan player number yang belakang ini bergantung kepada player number dalam table player jadi sebenarnya apa yang berlaku dalam real case ialah seorang player tersebut dia boleh membeli lebih daripada satu game jadi cash order dia akan bertambah tetapi entity tersebut dalam table player hanya seorang sahaja jadi kita masuk dalam sistem kita boleh beli beberapa game ini contoh dia maka kita perlukan hubungan gunakan hubungan join join untuk um, hubungkan antara dua table tersebut. Mari kita bangunkan pangkalan data. Aktifkan dulu Zem Control Panel. Zem Control Panel tekan butang Start untuk Apache dan MySQL. Lepas tu tekan butang Admin untuk MySQL. Okey, hasilkan satu pangkalan data, tekan butang tekan tab database. Mari kita hasilkan satu pangkalan data yang dinamakan science S A I N S computer. Okey. Saya letakkan underscore untuk memisahkan perkataan science dan computer. Lepas tu tekan butang create. Dan kita perlukan dua table kita hasilkan dulu tabel yang pertama dipanggil player saya gunakan P huruf kecil number of columns uh, sementara ini kita buat 4 tidak apa ya yeah. tekan butang go mari kita masukkan maklumat tabel tersebut mengikut kepada muka surat 28 oke okay, saya masukkan sudah player number player name contact last name, contact first name, tentukan integer, type integer, wacat, wacat, wacat, 10, 20, 20, 20. Oke, okay. jadi um, sebenarnya kita tidak cukup. Kalau lihat kepada muka surat 28, kita perlukan 6, 6 kolom. Jadi di sini kita tambah lagi 2, tekan add 2 columns, tekan go. Kedua okay, kolom tambahan diberikan. Okay, saya sudah masukkan font dan city integer untuk font 10, length city watchart 20 dan apa tugas tambahan yang kita perlu buat jala untuk player number ni player number ni kita kena set untuk auto increment jadi apa yang perlu buat jala kita drag screen ke bahagian kanan tick bahagian ai tick Bahagian AI. AI di sini maksudnya ialah auto increment. Dia akan bertambah sendiri. Lepas setiap tekan butang save sebelah bawah kanan butang save tersebut. Okay, kita berjaya. Kita sudah berjaya menghasilkan table yang dinamakan player mempunyai atribut sedemikian. Seterusnya tugas yang seterusnya ialah kita kena masukkan Table yang bernama Order Game Tekan butang New Di sebelah kiri control panel PHP My Admin Di bawah science computer ya Tekan butang New Apa yang kita perlu masukkan ialah Order Table nama dia o -R -D -R -J. Order Game dan kita perlukan 5 5 kolom. Okey, tambahkan kolom. Jadi masukkan maklumat ikut kepada muka surat 30. Right, saya sudah masukkan semua maklumat attributes yang diperlukan. Sila pastikan type dia int. varchar int. decimal int. Dan value untuk integer ialah 10 dan 10, varchar jangan 20. Yang paling penting adalah untuk price each sila pastikan type dia ialah decimal kerana ini rujuk kepada harga jadi kita letak decimal dan kita letak length value dia 20 0 ya yeah, 20 0 lepas tu kita kena set juga order number ni dijadikan ai increment atau increment ya yeah. dan selepas masukkan maklumat dengan betul tekan butang save tekan butang save langkah yang ketiga yang kita perlu buat yaitu kita perlu masukkan SQL statement SQL statement untuk hubungan, hubungkan hubungkan uh, hubungkan table player dan order game seperti yang saya cakap awal tadi kita kena setkan foreign key. Kita kena joinkan mereka. Jadi rujuk kepada maklumat tiga Kita masukkan SQL yang ada. Alter table. Sila pastikan semua variable adalah di aja dengan betulnya. Eh? Player number n huruf besar. Player number n huruf besar. Player huruf kecil. Order game ni adalah rujuk kepada table. Maka dia adalah. Huruf kecil. Kemudian tekan butang Go. Tekan butang Go. Ditunjukkan MySQL return an empty result set. Okay. Tetapi sudah tu. Dia sudah lakukan join. Mari kita tengok hubungan join yang kita lakukan. Tekan bahagian Science Computer, database Science Computer dalam PHP My Admin. Lepas tu kita kena tengok hubungan dia. Di bahagian kanan skrin. Ada hubungan designer. Kalau kita klik. Kita akan nampak. Inilah hasil dia. Ok. Player order game. Lihat di sini. Player number. Dihubungkan dengan player number dalam table order game. Ini yang dimaksudkan dengan outer table. Langkah seterusnya ialah kita kena bangunkan web page, web page untuk masukkan data ke dalam table player dan web page untuk masukkan data ke dalam order game. Mari kita buka folder untuk Sam. Dalam Sam, html, dashboard. Okay, kita create folder yang baru namanya science computer nama folder tersebut science computer ya yeah. tidak ada underscore dan kita kena mulakan software notepad++ kalau siapa yang ada buka file myfirstgame.php boleh tutupkan kita perlukan file yang baru dan simpan fail tersebut dalam folder science computer pilih dashboard folder dashboard pilih science computer ini folder dia dashboard science computer pilih save as type php lepas tu masukkan nama insert underscore player jadi apa yang berlaku ialah dalam patch ni kita akan masukkan data, gunakan patch ni untuk masukkan data dalam table player insert underscore table dot php ya. tekan butang save seterusnya kita akan masukkan coding struktur asas untuk php masukkan coding yang berkaitan doc type, html header tag okay. lepas tu meta Title, title saya letak insert form Rujuk kepada player Lepas tu tutup head Dan sekarang kita kena Masukkan Kita kena masukkan Komponen-komponen yang diperlukan Seperti text box, label Submit button Supaya Maklumat yang dimasukkan dalam Melalui php patch, patch Melalui php patch Boleh dimasukkan dalam penggalan data tugas yang pertama ialah kita bangunkan borang dan borang tersebut mempunyai label dan text box yang sesuai kita hasilkan dulu label dan title simpan file tersebut mari kita tengok hasil dia buka satu tab yang baru masukkan localhost dashboard jangan lupa folder kita adalah folder bernama science computer oke okay, dan kita mempunyai insert underscore player insert form player dada, ini adalah title dia lepas itu player name contact last name semua dalam satu baris maka kita perlukan br Br untuk memecahkan ataupun susunkan semua label kepada baris yang baru. Oke, okay, simpan file tersebut. Tengok lagi hasil dia. Ini adalah hasil untuk label. Dalam coding ini, kita ada label tag lepas itu bold. Saya boldkan semua maklumat yang kita akan masukkan. Lepas tu tutup bold, tutup label. Lepas tu masukkan BR. Maksudnya selang sebaris. Seterusnya kita akan masukkan text box. Ya, text box untuk setiap satu nih. Terusnya saya masukkan input text box. Saya berikan nama player name underscore player underscore name. Type text required. Sama juga input name last name text required. Input name first name text required. Input name font. Font ini kita boleh letak number. Lepas tu city. Type text. Yeah. Simpan file tersebut. Sekiranya sudah habis masukkan coding ni, Lepas tu kita tengok output dia. Balik kepada web browser. Refresh. Ini adalah hasil untuk text box. Okay, input box. Dan seterusnya kita akan tambah satu butang. Butang save. Ini adalah coding untuk butang save buttons. Di mana nama butang tersebut saya letak save_btn. Jenisnya adalah jenis butang submit dan value-nya adalah save data. Ya, lepas itu saya masukkan komen untuk memecahkan antara butang dengan labels dengan input box. Simpan fail tersebut, kita tengok apakah hasil output dia. Refresh web browser. Kita nampak butang save data, sekarang kalau kita tekan, sebenarnya tiada apa-apa yang berlaku, sebab kita belum lagi masukkan PHP coding saya tambah satu BR okay, supaya butang save ni terletak di bawah borang tersebut simpan borang tersebut kita tengok okay, terletak di bawah borang jadi untuk case Insert player.php ini untuk unit ini, unit 2 Kita tidak akan design Kita tidak akan design interface ini cantik-cantik Ini akan kita buat pada unit ketiga ya Tugas terusnya ialah kita kena masukkan PHP coding Supaya maklumat boleh dimasukkan dalam pangkalan data Dan tugas pertama yang terlibat adalah connection database Masukkan coding, coding seperti ini. Ini adalah coding asas, coding asas PHP yang digunakan untuk memasukkan ataupun menghubungkan pangkalan data dengan patch insert underscore player ini. Jadi, ini adalah coding asas. Yang penting ialah jangan ada salah typo dan hilang kolom-kolom, semikolom, semua. Ok, bahagian ini ialah Science Computer Underscore ini rujuk kepada nama pangkalan data. Nama pangkalan data kita ialah Science Underscore Computer. Sila pastikan diajak, ianya diejakan dan betul. Sebiji sebulat mengikut kepada nama yang kita masukkan dalam pangkalan data. Jadi kalau kita tekan save sekarang dan refresh browser page kita, tiada apa-apa yang akan berlaku. Sebab ini connection sahaja. Yeah, connection saja. Seterusnya apa yang kita buat ialah kita kena masukkan coding. Coding selepas form ni Di bagian sini. Coding PHP. Mari kita tengok. Ini adalah PHP coding yang saya masukkan. Bahagian ni adalah variable declaration. Okey, di mana selepas butang submit save ini, butang save data ni ditekan, maka data akan dimasukkan masukkan dalam variable yang kita declare, player name, last name, first name, phone dan city. Okey, ini adalah ambil daripada text box, lepas tu dia pass ke dalam variable yang kita define dalam PHP kemudian kita define query, okay, masukkan code insert into ini adalah sql code table player value dia mesti mula dengan nothing ini rujuk kepada auto increment pecah data seterusnya player name last name first name phone dan city jadi yang maklumat di sini ini, mesti ikut susunan yang terdapat dalam pengkalan data kita dalam pangkalan data player name, contact last name first name, font city jadi player name last name, first name, font city ya lepas tu kita masukkan query dan jikalau kita tes jikalau data dimasukkan dengan betul maka kita paparkan message info insert okay, enter next number kita boleh teruskan Lepas itu else dengan paparkan r. Simpan file tersebut dan kita coba sama ada berjaya atau tidak. Balik kepada web page tekan butang reload atau refresh. Maka kita masukkan data yang pertama seperti ditunjukkan dalam buka surat 28 Lepas tu tekan butang save. Info insert enter next number. Member. Okay, salah tulisan di sini. Nanti saya tukar. Klik butang OK. Jadi lepas tu data akan di removekan. Okay. Dan kita tengok pula dalam pengkalan data. Kadang-kadang dia tidak masuk. Jadi kita tengok dulu. Kita cek dulu sama ada dimasukkan. Okay. Sudah dimasukkan. Jadi kita boleh gunakan patch insert form ni untuk masukkan semua maklumat yang terdapat dalam buku surat 28. Dan sebelum tu saya tukar dulu message untuk enter next member kepada enter next number, enter next info. Okay, simpan. Lepas tu sila masukkan data. selepas semua data dimasukkan kita cek lagi semula sama ada data tersebut dimasukkan dengan betul klik, bu klik butang refresh okay. semua dah sudah 10 data dalam pangkalan data player jadi selain daripada form insert form untuk player kita kena hasilkan lagi satu insert form untuk order game maka balik kepada bahagian coding kita tekan new file tekan butang file save dalam directory yang sama kita gunakan nama insert order game ya, insert underscore order game dot bukan txt ya kita kena tukarkan format kepada php mereka tekan butang save. Okay. Untuk mempercepatkan proses, apa yang perlu kita buat ialah kita copy and paste semua coding yang terdapat dalam insert player kepada insert order game. Dan apa yang kita berubahkan ialah dalam insert order game. Pertama, line 10 tukar kepada order game lepas tu line 14 tukar kepada insert underscore order game sila pastikan ejaan dengan betul lepas tu line 15 sama juga tukar kepada order game terusnya line 16, 17, 18 hingga 25. 16 hingga 25 kita kena setarakan dengan apa yang ada dalam pangkalan data order game. Kita ada order number ini adalah auto increment. Game code. Jadi dalam coding ini, apa yang saya tukar ialah pertama, tukar kepada line 16-17, game code, game code. Lepas tu quantity ordered, quantity underscore ordered, price each, price underscore each, player number, player underscore number. Dalam bahagian, form. seterusnya dalam bagian coding PHP saya tidak tukar butang seterusnya saya tidak tukar butang untuk submit ataupun save button ini kita kegalkan tapi dalam bagian PHP line 28 ini kita tukar hingga sini Oke okay, kita tukar satu persatu ambil game code coding line 17 letak sini Ambil coding line 19 Quantity underscore ordered Letak di line 29 Ambil price each Price underscore each di line 21 Replace yang line 30 Ambil player underscore number di baris 23 Replace variable font Okay, padam variable city lepas itu untuk query untuk query line 33 dan 34 insert into ini bukan player balik kepada table di sini ini adalah table order game huruf kecil semua order game values start dengan auto increment betul, ini tukar player name tukar kepada game card last name tukar kepada quantity ordered price each tukar first name tukar kepada price each phone tukar kepada player number padam bahagian city padam koma lepas tu variable untuk city lepas itu save okay. save fail tersebut dan balik ke web page kita kita boleh buka satu tab yang baru localhost dashboard dalam folder science computer file insert underscore ordergame.php maka kita dah bangunkan form tersebut. Mari kita coba masukkan maklumat seperti yang ditunjukkan dalam muka surat 31. Masukkan maklumat seperti yang ditunjukkan dalam muka surat 31. Saya coba dulu. Snack one quantity okay, ordered 1, price each, 350, order number 4. Oke, jadi di nampak di sini, ini adalah jenis text box number. Jadi nak tukar price each kepada text box number pun boleh. Hmm? Lepas itu tekan butang save data. Dia kata info insert. Tekan butang okay. Balik kepada pangkalan data. Ya, page PHP my admin. Kita cuba refresh. Lanteng. Ya, data dah dimasukkan dengan betul. Maka gunakan borang ni masukkan semua maklumat seperti dalam. Buka surat 31 saya sudah masukkan semua maklumat seperti dalam buka 31 kita tengok dulu dia dalam patch my admin Oke, okay, semua maklumat 15 maklumat sudah dimasukkan maklumat yang dimasukkan ada masalah sedikit bagi price each bagi price each, sebab ada harga yang 3,5 setengah semua jadi bundar, oke okay, kita balik kepada bahagian struktur kita tengok price each ini 20 0. oh sepatutnya ini 22 2 di sini maksudnya ada 2 titik perpuluhan. Jadi kita tekan butang change action change tukar nilai length value kepada 2. Ya, 20,2 tekan butang save pastikan decimal 20,2 balik kepada browse sekarang kita nampak sudah semua data ni. Tetapi ada data yang bersilap, oke? Okay, ada data yang silap. Maka ini kita berhati-hati ya. Contohnya kalau nak edit snack one, boleh tekan butang edit. Yang peringgit jadi tiga setengah. Tekan butang go. Eh, jadi tiga setengah. Maaf atas kesilapan yang berlaku. Jadi yang card card one, tekan butang edit sepatutnya harga ialah 4.5 Saya hanya tukar beberapa saja. Mari kita hasilkan file yang baru untuk laporan PHP. Jadi masukkan coding asas. Biasanya saya ambil daripada PHP file yang sudah ada, sudah dibangunkan dan padamkan isi kandungan dalam body. Jadi untuk case ni kita akan gunakan coding PHP. Jadi saya kekalkan simpan fail tersebut. Pilih save as. Pastikan anda simpan dalam bentuk PHP. Namakan fail tersebut sebagai report. Tekan butang save. Jadi dalam bahagian title, tukarkan title ni sebagai report. Dan dalam body, apa yang kita akan buat nanti ialah koding ini masukkan title, lepas tu tulisan game, satu drop down box, dan tiga submit button. Ok, saya dah masukkan koding yang berkaitan dengan satu label dan satu option button ataupun dinamakan sebagai drop down box dan ada 3 butang butang yang pertama submit button, nama dia pun submit jenis dia submit, value submit, S huruf besar lepas tu input button ok, kita ada 2 butang satu ialah kita link kepada lokasi insert player.php satu ialah insert kepada order game ok, jadi value dia Back to enter order patch. Kita simpan dulu file ni. Kita tengok dulu interface dia. Ini hanya bahagian jenis apa ni bahagian interface sahaja. Jadi buka satu tab yang baru. Masukkan localhost dashboard. Lepas tu folder science computer file the support report.php. Inilah view dia. Ya, yeah? inilah view dia. Mempunyai perkataan games, title h1 tadi, report for player. Okay, game belum lagi ada isi kandungan. Nanti kita masukkan PHP code. Kita ada submit button, kita ada back to enter player page, back to enter order page. enter player page maksudnya yang ini. Borang insert form player. Order ialah borang yang ini mari kita sambung koding PHP untuk bahagian ni option, bagaimana kita nak ambil data daripada pengkalan data dan tunjukkan dalam option box koding-koding ni boleh didapati dalam muka surat 34 dan 35 ya ini adalah hasil coding yang saya masukkan. Okey, mari kita tengok dulu PHP code ni. Kita letak di dalam option. Okey, sorry, kita letak di bawah option ya. Butang option tersebut. Jadi apa yang berlaku ialah dalam PHP code tersebut, pertama sekali kita define uh, SQL punya coding, select distinct maksudnya pilih uh, buang yang sama, ambil yang Uh, yang berbeza, contohnya kalau ada data itu ada 10 10 nomor satu, maka kita buang yang 9, ambil 1 saja data tersebut melalui game code game code ini kena tengok baik-baik dalam database kita gunakan g -A -M -E, c huruf besar maka c huruf besar from daripada database yang dipernamakan order game, sorry, table yang bernamakan order game Lepas tu order by kita susun refer kepada game code dia secara ascending order. Ya, kemudian query ni kita letak dalam my sqlite query dan conn ini adalah refer kepada connection database. Masukkan ni dalam variable. Lepas tu kita define variable baru yang bernama menu. Apa yang berlaku seterusnya ialah untuk while wow loop ni, untuk while wow loop ni kita akan createkan row setiap row row tersebut akan ambil data ataupun ambil array daripada result. Variable result ni ialah ini. Maka dia akan berdasarkan select distinct code ni diambil, letak dalam array dan simpan dalam variable menu. Okey, apa yang disimpan pertama ialah option code, tag ni, option dan option. Dan dia akan keluarkan result yang dia dapat. Kemudian dia akan replace, dia akan uh, repeat, ulang dan ulang dan ulang sehingga habis maka dia akan echo menu tersebut, ya, yeah. simpan file tersebut, simpan file, lepas tu kita tengok hasil dia. Pergi ke report.php, tekan refresh. Oh, ada masalah coding. Kita tengok dulu, apakah masalah coding dia dalam line 24. Line 24. Terlebih satu uh, koma. Simpan fail tersebut. Balik kepada browser. Refresh. Balik kita tengok game game. Ini ada dalam option button. Jadi wow loop sepatutnya dah select. Semua by distinct. Okay. Jadi kalau kita pilih game ke card ke. Tidak ada apa-apa yang berlaku seterusnya. Jadi PHP code ini hanyalah membezakan mereka. Sebab mungkin dalam database ada yang perkataan flappy 3 ini ulang berulang. 1 2 3 4 5 6. 15, sepatutnya 15 data tapi ada 2 hilang sebab sama. Game dia sama. Oke okay, nama game sama. Jadi balik kepada coding, seterusnya apa yang kita akan buat ialah kita hasilkan table header untuk table. Coding ni adalah berkaitan dengan table. Oke, okay. Ini adalah head header TH. Cuba save. File tersebut kita tengok dulu apakah hasil dia. Refresh, patch tersebut Anda akan, kita akan dapati. Uh, table ini ditunjukkan name, last name, first name, game of chess, city, dan total price. Saya akan masukkan br untuk menurunkan uh, sedikit sebaris table tersebut. Jadi di sini saya masukkan coding br. Oke, okay, simpan dan refresh. Table tak turun. Oh, sebab dia dalam borang perlukan dua. Oke. Okay. Seterusnya apa yang kita buat ialah jikalau kita pilih chest tree nama pembeli chest tree akan ditunjukkan. Oke, okay, balik kepada coding. Saya dah masukkan PHP coding. Apa yang berlaku di sini ialah jikalau ini if is set maksudnya jikalau butang submit butang tersebut di sini butang submit ini ditekan yang pertama ialah kita define kita ambil dulu game code yang terdapat ataupun yang diperolehi dalam select Oke, okay, game code ini adalah C huruf kecil eh? bagi cash saya C huruf kecil Game code tersebut datang daripada option box drop down box okay. nama dia saya gunakan game code jadi game code ni akan dipars ke dalam variable PHP yang bernama game code code tersebut huruf besar jadi dalam code PHP ni kita kena pastikan semua game code adalah huruf besar dan apakah SQL query kita SQL query kita ialah select Select dari mana? Select apa? Select daripada player punya table Nama player Player punya table Contact last name Jadi yang player name Contact last name Contact first name Semua ni kita kena periksa Kena periksa dalam table database N huruf besar L, N huruf besar. F, N huruf besar. Kena pastikan semua ini ikut. Ya? Lepas tu dalam order game, game code. Balik kepada order game. Nama, table betul, order game. Game code, C huruf besar. C huruf besar. Player.city huruf kecil. Lepas tu kita kira. Kita kirakan quantity order. Darab dengan price. Sebab so, kita nak tahu berapa price dia. Price each lepas tu quantity ordered pastikan tiada masalah eh, as total pay sebagai total pay from daripada order game punya table kita join kepada player punya table on order game dot player number ok daripada player number dan equal to player number kedua-dua ni order game dan player table Mestilah mempunyai Player number yang sama Orang yang sama Pembeli yang sama Where order game equal to game code Okey, Game code tersebut adalah berdasarkan kepada Selection box Drop down box kita Dan kemudian dapatkan result tersebut Dan group Group by player name. Lepas itu kita susun susun berdasarkan kepada pembeli dia secara ascending order dan kita pump query tersebut ke dalam MySQL Lite query, okay, lepas tu kita dapatkan result dia dan simpan dalam variable result2 jadi kalau kita save sekarang dan refresh report.php tidak ada apa-apa yang akan berlaku okay, kalau kau pilih pun cook2 ketekan butang submit, tiada apa-apa yang berlaku sebab kita dah dapatkan result tapi kita tidak letakkan dalam table ni. Jadi tugas seterusnya ialah kita kena masukkan coding PHP di bawah ni supaya maklumat yang dimasukkan diambil daripada result tu akan dipaparkan dalam table. Mari kita tengok hasil dia. Saya masukkan wow loop apa yang berlaku dalam wow loop ni ialah kita ambil ambil result yang diperolehi daripada MySQL light query masukkan okey dan sebagai MySQL light fetch array maksudnya semua da, semua da, ada jawapan yang dapat daripada MySQL query ni akan diletakkan dalam MySQL light fetch array dan disimpan dalam variable row2 Okay, dia akan ulang dan ulang dan ulang. Apa yang berulang ialah setiap kali jawapan yang diperolehi daripada player name akan simpan di variable a, contact last name simpan di variable b dan seterusnya. Jadi lepas tu kita dapat sudah sort of array. Kita akan paparkan. Jadi kita perlukan coding table. Okay, kita perlukan coding table dan untuk setiap row yang kita ada, kita akan paparkan maklumat yang kita perolehi daripada tabel. Jadi di sini kita echo variable A yaitu player name. Echo lagi B untuk contact last name dan seterusnya. Ya. Jadi jangan lupa coding PHP tutup di sini yang pertama untuk wow. Lepas itu kita buka table semula untuk coding HTML tambah yang PHP untuk papar dan lepas tu jangan lupa masukkan juga coding PHP untuk tutupkan dua kurungan ni curly bracket ini. mari kita simpan fail tersebut dan kita tengok hasil dia ok, kita tengok hasil dia jadi by default ditulis game kalau saya pilih cook to tekan butang submit nah, dia akan tunjukkan Nama, ini adalah nama pembeli. Last name siapa, first name siapa, cook Two, pasir godang, 10 ringgit. Ini jumlah jualan ataupun jumlah pembelian daripada orang ini adalah 10 ringgit. Kalau saya pilih Flappy Tree, submit satu orang juga. Racing, satu orang. Scary pun satu. Oh, Scary dua. Pilih Scary Two, Oke, okay, ada dua pembeli. Jadi, kalau nampak di sini sebenarnya name, last name, first name, city, 4 file. Nih adalah daripada table player. Game purchase total price datang daripada table game order. Ya, game order dan hasil untuk total price nih sebenarnya ialah hasil darab price each dan quantity order jadi itu sejak untuk unit ketiga sorry, itu sejak untuk unit kedua selamat mencuba